Rasanya mondok atau gimana rasanya mondok? Ya Alhamdulillah, semenjak saya mondok, saya bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia. Subhanallah. Alhamdulillah. Jadi, nggak kerasan di pondok ini selama Sanawiyah itu. Jadi, Sanawiyah kan tiga tahun. Jadi, ya, selama tiga tahun itu, <tuh> saya belum betah di pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nilam Lailah Khairatin. Panggilan saya biasanya dipanggil Pak Nain. Nama panjang saya Muhammad Fauzan, biasa dipanggil Fauzan Nek nama wadanan ini belum ada dan belum berani Nama saya Nur Zayyan Muntazatul biasanya dipanggil Taza atau Zayyan Nama saya Eza, nama lengkap Eza Siti Cahitomo, tapi biasa di Pondok Putra, dipanggil Erik. Nama saya Zaratul Awliya, nama panggilannya Aulia. Nama saya Dwi Mu'alifah, biasa dipanggil Ifah Alamat saya di Gede Mojokerto. Aslinya dari Tejo, Mojakung Jombang, Jawa Timur, Indonesia Jaya. Asal saya, dulu saya tinggal di Bandung, sekarang pindah di Sukarjo. Sekerja Mojowarno, Jombang. Alamat lengkap saya di Dusun Bimbing Sari Suko Mojokerto. Asal dari Lamongan, Desa Lembung Lor. Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Kali Tengah, Kabupaten Lamongan. alamat lengkap dari Desa Spanyol, Kecamatan Gudok, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Rasanya pertama kali mondok itu senang sekali. Saya bisa mendapatkan pengalaman, ilmu, dan juga teman banyak. Rasanya mondok Ya, kadang ada susahnya, kadang ada sedihnya, kadang judeknya, kadang ada galaunya Nanu-nanu, campur-campur Enaknya kalau semua semua sedang eh, klop sama kita, kalau nggak enaknya ya kita enggak punya temen pas lagi galau tapi enggak punya temen curhat enggak punya tempat untuk mencurahkan isi hati terus ditambah dengan beberapa hal yang enggak lancar yang sudah dipersepsikan tapi enggak lancar persepsi-persepsi terus -persepsi. pokoknya oh, eh, uh, enggak terus enggak macam-macam ya ada senang ada juga enggak enggak senangnya ya Senangnya ya karena punya teman banyak pun juga dari berbagai e, wilayah terus juga kita di sini juga dilatih tentang kebersamaan tentang toleransi tapi tidak enaknya ya e, <tid -tidak, <tid tidak enaknya dari mungkin ya jauh dari orang tua kadang juga orang tua lupa kirim e, jatah bulanan jadi telat ya otomatis kita kan harus ngutang harus <laughs> <laughs> ngutang e, kalau nggak ngutang ya minta ke teman-teman gitu ya nyongek nyongek <laughs> dipondok nyongek biasanya rasanya modok itu gimana rasanya modok? ya Alhamdulillah semenjak saya modok saya bisa merasakan nikmatnya hidup di dunia subhanallah alhamdulillah rasanya modok itu gimana? rasanya modok itu seneng banget enak enak pertama, kan modok kan karena saya sendiri, bukan karena orang tua ya. Ya temennya banyak, tidur bareng, mandi bareng, nyuci bareng, gitu. makan bareng, semua semuanya itu bareng, nggak pernah sendiri. Ya. Pokoknya nggak pernah sendiri. Pertama kali saya mondok saya kelas 1 Alia Lebih tepatnya pada saat saya setelah lulus di sekolah SMP. 2014. 2014 2014 di di sini di Babu Salam, di Babu Salam. Ya. pertama kali mondok di sini saya mondok dulu itu tanggal 20 bulan 10 2013 hari ahad pas saya liburan sekolah uh, 6, 8 tahun yang lalu 9 2012. di Iya, pertama kali mondok di pondok ini. Di pondok. Ini. Di pondok pesantren Salam, Kali Bening wajah. Saya masuk di pondok sini tahun 2008. Kelas 1. Kelas 1 Jadi habis SD langsung dipondokkan oleh orang tua. Pertama kali Ya, jadi Pondok Pesantren Bapak Salam ini adalah eh, tempat pertama kali saya menimba ilmu agama, ya, sampai sekarang ya, jadi itu kurang lebih 13 tahun berjalan ya. Walaupun ada beberapa bulan yang saya sempat eh, melancong ke, eh, ke, ke wilayah dunia yang lain. <laughs> kali mondar unik senang senang banyak teman suka maupun duka kita selalu tetap bersama Dan rasanya dia... kayak diculik diculik diculik diculik soalnya berangkat nggak sama orang tua berangkat enggak sama orang tua soalnya pas dulu kan waktu oh, dulu kan saudara ada yang meninggal terus pas saudara meninggal hmm. itu bareng sama eh, terakhir mondok <laughs> terakhir mondok jadwal eh, pendaftaran, pendaftaran terakhir mondok pendaftaran terakhir mondok akhirnya pas waktu ada dalam yang tak ke kesana saya diculik di di <laughs> disuruh disuruh ya diculik, akhirnya ikut oh ke Pondok pesantren oh Pesantaran pola Poloniki terkesan kali Gus Rohim ketika melihat ceramahnya ketika mendengarkan e, membaca kitabnya ini Subhanallah jadi saya ingin seperti beliau dan juga kepada Gus Dadi suaranya, cara ngajinya sehingga saya ingin bisa seperti beliau ngalim semoga kita semua menjadi orang yang berguna, alim, barengi ilmu dengan manfaat barogah. Kesan pertama kali saat saya mondok itu asing. Kenapa? Saya tidak bisa mengadaptasi diri saya kepada lingkungan saya. Pernah ngerasa, enggak kerasan? Enggak kerasan, pernah. Pernah, pernah ngerasa, enggak kerasan? <laughs> Sering. Sering. Sering. Pasti, itu semuanya pasti mengalami itu juga pernah? pernah? Pernah? Pernah? Pernah? Pernah Masih ingat? Masih Jadi kalau saya sendiri juga juga, oh, juga pernah nggak kekerasan ya Lama. Karena eh, dari awal pondok sendiri saja, itu dipaksa dari orang tua Jadi nggak kerasan di pondok ini selama Sanawiya itu jadi selama, sanawiyah kan 3 tahun. Jadi asal selama 3 tahun itu saya belum betah di pondok. Ya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan hidayahnya ya. -sa saat saya mancing apa mancing itu, menginjak di Madrasah Aliyah. Nah, perasaan kerasan betah mulai menikmati mondok saat masa-masa Madrasah Aliyah. Jadi saat masa-masa sanawiyah itu masa-masa apa ya? masa-masa adaptasi selama tiga tahun adaptasinya <gulah> <gulah> kalau anak sekarang mungkin tiga bulan masalah maksimal masalah. ya kalau saya dulu 3 tahun <gulah> ketika nggak kerasan banyak-banyak solawat biar kerasan ketika nggak kerasan kalau dulu ya diem aja kadang ke kamar mandi nangis, kadang juga menyendiri ke makam kadang nyepit mojo ke pojokan kamar. jelas nangis, yang kedua curhat, terus mencari solusi. ketika saya nggak kerasa nangis, tapi di saat nangis itu saya menyekel, saya, kalau lagi nyekel dua prinsip. prinsip pertama nih ki, nangis oleh di banter Si kedua lagi nangis oleh tapi ojo sampai kerung wakil. Lanang kok nangisan kerja. Nangis. Nangis di pojokan kamar. Karena nggak ada yang nemenin. Karena kan satu kamar kan e, seangkatan gitu ya. Jadi kan masih kecil. Masih kecil sukanya ya temannya itu pilih-pilih gitu. Jadi saya pernah nggak ditemen Dan itu pengen boyong rasanya.